Mudah-mudahan bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Persahabat, ya, ada postingan momen ketika Lesti Bilar dan Rudi Salim tiba di Cianjur. Penyambutan dari Ayah Kejora, Masya Allah. Persahabat, ya, luar biasa. Bikin kagum dan pastinya banjir pujian. Masya Allah, luar biasa ketika Bunda Lesti turun, persahabat ya, kita selalu kagum dengan sosok Ayah Kejora yang langsung menghampiri anak dan menantunya dan langsung menyambut persahabat ya. Ini luar biasa dan diawali dengan sebuah doa yang pastinya selalu kita panjatkan mudah-mudahan, kita semua selalu sehat, selalu bahagia. Dan mudah-mudahan idola kesayangan dan kita semuanya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Itali juga bersahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun sabadoting Anas Kalesler Assalamualaikum Bismillah ya Allah, ku mulai hari ini dengan menyebut namamu Mengabdi diri dengan kehadiratmu, meminta dan memohon kepadamu Semoga setiap detik yang bertandang dipenuhi berkah dan ridha restumu, amin, Masya Allah Awal bulan bersahabat ya, mudah-mudahan di bulan Desember lebih baik lagi di bulan yang kemarin Mudah-mudahan bulan Desember ini banyak kejutan Banyak kebahagiaan Dan pastinya tentunya Sehat untuk kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat disimak Kabar selanjutnya informasi dari Habib Usman persahabat ya Tanggal 4 Desember, hari Minggu, persahabat Itu bakal diadakan Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat, Majelis Bin Yahya Ini informasi dari Habib dan Ajakan untuk semuanya yang dekat dengan lokasinya, persahabat ya Di lapangan Majelis Bin Yahya, Jalan Raya Puncak, Hankam, Cisarua Bogor Mulai pukul 7 pagi, persahabat ya Acara akan digelar Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat Semoga persahabat ya yang tentunya bisa meluangkan bisa hadir dan mudah-mudahan ada idola kesayangan kita juga yang tentunya hadir di acara tersebut hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola dan kita semuanya. Kemudian persahabat ada artikel dari kapan lagi dangdut sahabat ya ini ada postingan keluarga kecil leslar postingan potret keluarga yang sangat bahagia persahabat ya. Potret akun Rizky Bilar kembali aktif unggah potret bahagia bareng Lesti, netizen jangan dihiraukan. Kita lihat perselamat kalimat caption yang dituliskan. Setelah sekian lama menghilang, akun Instagram Rizky Bilar kembali lagi. Hari ini selasa tanggal 29 November 2022, Bilar mengunggah postingan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengunggah foto bersama Lesti dan Bibl kala mereka liburan bertiga Pada kolom caption, Bilar menyinggung tentang kebenaran yang memiliki dua sisi ya. Kita selalu bangga pastinya dengan Leslar Alhamdulillah, Papa B kembali aktif di akun Instagramnya Kita doakan saja mudah-mudahan Papa B menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Menjadi imam dan kepala rumah tangga yang bisa bertanggung jawab dan bisa melindungi istri dan anaknya amin dan berikutnya persahabat ya pasti warga Konoha ini terkejut dan kaget ketika mendapatkan kabar Lesti Kejora ini menang persahabat ya di piala penghargaan al tersilet di ajang Silet World 2022 yang tayang di RCTI Luar biasa nggak persahabat ya Ini keren banget persahabat Lesi Kejora Tentunya persahabat ya Semua fans itu Kompak tidak mau voting di ajang ini Tapi Lesi Kejora bisa menang persahabat ya Masya Allah Padahal kami semua Udah dilarang loh buat voting di awards ini Bahkan sekalipun tidak kami promosiin persahabatnya Tapi kita Bangga banget ya Mudah-mudahan les dekejoran Selalu membuat kita kagum Selalu membuat kita bangga dengan prestasi persahabat ya Tapi ini tentunya kita juga pasti kaget banget ya Asmara tersilet Lesti Kejora mendapatkan piala penghargaan Semua warga Konoha terkejut Dan pastinya kaget mendengar kabar ini Doakan saja yang terbaik ya Mudah-mudahan ini rezeki benar Lesti Kejora Nambah piala lagi Dan doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan Lesti Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat ya Diingatkan untuk untuk warga Konoha Dangdut Akademi Sosial Media World 2022 Untuk penutupan voting Itu besok tanggal 2 Desember Jam 3 sore Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Untuk semuanya jangan lupa dukung ya gasken, Semoga Lesti bisa membawa pulang Piala penghargaan The Academy Lima Social Media Award 2022 di kategori juri terfavorit yuk semangat terus untuk warga Konoha dan selanjutnya persahabat ya kita lihat juga nih kemarin ada wawancara Bang Andis Sky dan Bang Putra mengenai Lesti Bilar dan insya Allah persahabat ya bakal ada project terbaru juga dari PS Store dan bakal ada Bilar Lesti juga Persahabatnya yang akan ikut Andil dalam proyek ini Kita hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan Leslar Terkhusus Leslar Entertainment Bisa kembali bangkit Dan Alhamdulillah juga BBL Persahabat itu juga akan menjadi brand ambasador PS Store. Wow, ini seru banget persahabat. Kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari orang-orang terdekat. Berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih untuk outfitnya BBL ya di postingan baju Bibi L lagi digendong oleh Papa Bilar. Outfitnya luar biasa banget persahabat ya dimulai dari baju yang dipakai itu dibantu seharga juta ribu rupiah. dan untuk sepatu Nike yang dipakai oleh BBL itu mencapai 4,9 juta luar biasa enggak tuh berkah-berkah selalu yang rezekinya dan semoga rezeki idola kesenggan kita juga bisa menular ke kita semuanya amin dan kita juga bersahabat ya gabel yang sangat membanggakan juga datang dari paferi kemarin mengposting foto parfum parfum ini bersahabat ya ternyata Hadiah dari Rizky Bilar dan Lesti Kecewa. Masya Allah, orang baik selalu berbagi. Mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan. Kita masih menunggu cedokan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar. Tentunya ini dulu informasi di pagi ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, pengen ucapkan terima kasih.